Sri Aksana Schumann, atau yang lebih populer Wong Aksan Dia adalah mantan penggebuk drum dewa 19 Yang bergabung pada 1995 hingga 1998 Wong Aksan adalah putra dari sutradara legendaris Schumann Jaya Pada tahun 1992 Saat dia kuliah di bidang musik di Jerman Dia juga sempat membentuk band bersama teman kuliahnya dari berbagai negara bernama Chicken Tech Time Dan menurut kabar yang beredar Uang Aksan dikeluarkan dari Dewa karena permainan drumnya terlalu beraliran jazz.